Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Amalan ringan namun pahalanya sangat besar. Dari umul mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah salat subuh. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat salatnya. Setelah itu, beliau pulang setelah tiba waktu duha. Sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Lalu beliau bertanya, apakah engkau tetap dalam keadaan seperti itu ketika aku tinggalkan? Ia menjawab, iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, aku telah mengucapkan setelahmu empat kalimat sebanyak tiga kali yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi tentu akan menyamai timbangannya yaitu. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arashinya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim 2726. Subhanallah, besar sekali ya pahalanya, yu hafalkan zikir ini dan ajarkan pada keluarga, kerabat, dan sahabat kamu. Semoga bermanfaat.